Oh, oh, oh. Halo teman-teman, kita welcome back maning ya di channel, tonton aja masih bersama saya, Samudilab Solbaskoro Ahmad uh, Kemarin saya, bukan kemarin sih, baru-baru ini saya habis main FIFA Mobile, tapi yang semi-pro, final saya ketemu Argentina Oke, okay, next level, next selanjutnya ini saya mau coba the day, the game. yang semi-profesional ya teman-teman Kita nyobain, saya yang... Paling rendah di bawahnya semi pro, apa itu semi dapat juara? Terus yang semi pro juga iya. Sekarang saya mau nyobain yang profesional, loh. lumayan loh. Nambahin game kita lumayan, lumayan benar Sangat lumayan, oke. Okay. Starpass nanti dulu deh, saya mau enjoy mau nyobain benteng apa nih, 15 gol di FIFA World Cup dengan tim 3, nggak ngerti, nggak ngerti, yang ini lagi deh, benteng besi, saya, pemula udah, saya mau nyobain yang profesional, profesional kemarin saya nyoba, kalah, saya mau nyobain Brazil lagi ya teman-teman, Brazil di, Brazil 3, Oke, okay, Brazil. Ini mana ini? Susunan pemain. Susunan pemainnya Ted Oke, okay, udah. Menyerang ini. Okay. Oke. Okay. So lawannya tuh mana nih? Bepe Group. FIFA World Cup Qatar 2022 Oke, okay. saya pegang Brazil, saya pakai Brazil Ternah... Karena... apa ya? Terang aja CMR to... itu mana? Welcome Brazil, to... Brazil. oke okay. pertini tiga merah Versus Cameroon Ini yang profesional ya teman-teman Oh Males banget ini saya kalau main begini. Masuk itu bro. Offset. lo. Perbaiki sinyal. the run a bit too early. Offside as a result. Loh. udah loh lalu memang dasarnya belin. lah lah Bro, saya ingetnya kuning mulu serius Ah, udah udah udah udah gak jadi gak jadi gak jadi gak jadi bro hentikan permainan Tantikan bro, permainannya bro ngeselin ini sialnya nih kita ulang ini kesel banget saya sama sinyal oke besok lagi besok lagi